Cinta membuka rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku Duhai pujaanku Datang padaku Tetap di sampingku Ku ingin hidupku Selalu dalam peluknya Terang saja Aku menantinya Terang saja, aku mendambanya Terang saja, aku merindunya Karena dia, karena dia begitu indah Begitu Hai cintaku pujaan hatiku peluk diriku dekaplah jiwaku bawa ragaku melayang memeluk bintang terang saja Saja. saja aku menantinya terang saja